motor disapa kan? enggak akan ya? hmm. di hmm. ya, semua hmm. ya. tolong diganti juga kita. Oh, iya. nah, tadinya, aja. Kami nggak akan bisa Bapak jadi tadi saya jawab di masalah arah stafah, bapak dulu saya, saya ngomong pun, nggak punya bahasa nanti cari kata-kata nyaman, bapak supaya pesannya bapak tidak, tidak menggunakan orang lain bahasanya. Karena kita kan nggak ada yang kepingin begitu, semua karena kebutuhan aja ini kan gitu pak. Bapak ya, jadi nanti mohon untuk bukan kami ingin membedakan apa enggak ya, lebih nyaman bapak punya lah saja bahasa saya. Bapak ya, bisa berkomunikasi apa yang lain. Oke nanti selesai. Di, tidak aman, ya? ka? kami perlakukan ya? Bapak Bapak Bapak ada hikmahnya semua tolong diganti juga kita cukupin aja kami nggak akan misalnya bapak, bapak ya. jadi saya jawab kalau misalnya harus apa, bapak dulu, apapun, dapat saja. tapi nanti cari bahasa yang nyaman, bapak supaya pesannya bapak tidak mengganggu orang lain bahasanya. karena kita kan nggak ada yang kepingin begitu, semua karena kebutuhan aja ini kan gitu pak, bapak ya. jadi nanti mohon pengertiannya, bukan kami ingin membedakan apa tidak, lebih nyaman bapak punya lah saja bahasa saya, bapak ya. tidak apa yang Ayat, okay, nanti Kita Bisa orang itu satu area satu orang itu satu agama. Dia masuk kan boleh buka. Terus kalau bisa dia rajin di tempat Daripada di tangan bagus pakai exterior. Oh dia sendiri ya. Iya. Kita tutup Sudah oh. sudah sudah Sudah Tapi kan kalau memang udah tahu orang yang mana kan bisain dulu posisikan di dulu di rumah ya, pasal pasal hari ya, ya. baru boleh kalau misalnya yang ada gejala baru boleh ke